hai guys sekarang kita akan ke luar kemampuan musik musik jus sampai malam ini cerai talak cerai kan di malam ini berarti cerai ini nih kunang ini talak sore meski Allah wow. dan laci lopos kilo jenengan seperti Thank you watching.